Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala murah bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram, yaitu perbezaan orang kaya di Indonesia dan Malaysia. Kultur shock dan banyak sekali ya orang Indonesia yang tinggal di Malaysia ya mengalami kultur shock seperti itu dan salah satunya di sini ada dari channel Cantik Van Empel jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe nya guys ya dan beliau memang menyajikan video-video menarik ya teman-teman sekalian dan di sini langsung saja kita play videonya let's go. Guys, so wow kacang ayo, guys sedap nih Oke okay, nampak ya kacang dia besar-besar Wow Dan uh, saya nak tekankan lagi bahwa produk saya ini memang betul-betul homemade so Oh dia nampak. jualan juga guys eh, semua saya masih Dibantu juga ya didang. dibantu disupport guys ini. dibeli guys Oke okay, ini untuk uh, siranya korang boleh nampak Wih mantap ada nih sedap dawi, Ada daun limau purut ada daun kari Dekat dalam okay. ada perencah kari mm -hmm. Ada garlic Ya yeah. Wow. Uh, jadi semua ini saya buat Memang dari Daripada family saya okay, Wih so family deh, I, mantap guys Satu pack RM10 sahaja Oke okay, 10 ringgit ya Kalau support saya Insya Allah saya membuat produk ini betul-betul Uh, saya garanti sedap Sebab semua ni saya uh, buat guna tangan saya sendiri Oke okay, so, mantap nampak, Ini semua order yang masuk daripada semalam hingga hari ini So saya baru wow. seharian aja packing Yang ini saya akan settlekan sekejap lagi Tapi saya nak okay. tunjuk dulu dekat korang Yang masih tak tahu saya menjual produk apa je Oke okay, saya okay, mempunyai empat okay, okay. produk Homemade ya guys Oke okay, yang duanya okay, ini untuk kudapan kacang rangup Ada perisa pedas manis okay. Sira dan ada yang lemak masih bercili, tapi tak pedas mm -hmm. ya. Oke, okay. untuk sambal garingnya pun ada dua pilihan, yang ini bawang dan yang ini bilis kacang. Oke, okay. mantap oh, hanya sepuluh ringgit saja. Dan untuk pembelian 5 item akan mendapatkan face mask, pembelian tujuh delapan item akan mendapatkan hand cream. Dan oh. untuk pembelian 10 PK ke atas akan mendapatkan perfume. Perfume ini long lasting guys. Saya hari wow. ini pakai dari pagi hingga ke petang masih uh, melekat bau dia. Mm -hmm. So untuk orang yang nak try, korang boleh terus Mantap. beli kat Shopee atau Whatsapp saya. Korang back in kat saya nanti saya akan postkan. Insyaallah Allah okay. ini ialah produk yang terjamin kesedapannya Karena saya membuat uh, sendiri. Oke, okay, mm -hmm. so thank you guys. Mantap ya, nih guys, enak guys, disupport di guys, dibeli guys, enak banget oh, ini. Setiap hari, thank you, semoga Allah murahkan rezeki korang. Amin. Okay, like. Wow. So Waalaikumsalamualaikum Menceritakan culture shock saya, mm -hmm. uh, terutamanya pribadi saya ya. So ini cerita betul-betul pengalaman pribadi saya. Jadi uh, maksudnya macam inilah So kehidupan ini saya uh, kira kan per peratus. Untuk uh, kehidupan Dan saya menceritakan pengalaman saya ini Hanya 10% Daripada kisaran okay. kehidupan nah, Jadi orang jangan berpikir saya bercerita nih, Saya menceritakan memang uh, Full 100% tentang orang Malaysia dan Indonesia No, Ini hanya cerita pengalaman pribadi Ya saya. pengalaman pribadi Indonesia sih Indonesia betul. Oke okay, guys okay. Jadi uh, tajuk ceritanya ini Ialah perbezaan orang kaya Indonesia versi Malaysia Oke okay, saya cerita dari pengalaman hmm. Hidup saya dulu pada masa saya kecil, masa arwah uh, papa saya masih hidup uh, Saya ada rumah Banglo yang ada sembilan bilik Banglo, nah, oke okay. Pada masa tahun 80, papa saya pernah uh, keluar dalam salah satu uh, surat kabar Menyatakan bahwa uh, papa saya termasuk salah satu orang terkaya 20 besar orang terkaya di salah satu kota di Indonesia uh, Lepas tu jadi selama Papa saya masih hidup tu, uh, kita sekolah akan dikawal dengan dua bodyguard. Uh, jadi uh, bodyguard tu akan jaga dekat depan pintu kelas kita uh, sampai macam tu sekali dan itu uh, okay. pada tahun 80 macam tu dia. Oh agak, 80, ya, ya, ya. Agak iya, luar biasa. Iya, iya. Tapi semenjak berjalannya waktu saya tengok macam orang Indonesia ni uh, makin banyak lah yang berbuat macam tu. Okey, contohnya okay. satu anak akan ada satu baby sister ah Jadi, so kalau ada lima anak, lima babysitter lah, ah, sedangkan Aha, saya okay. macam sangat sangat jarang menjumpai itu dekat Malaysia. Oke, okay, hmm. lepas tuh, tu, oke, okay. berarti kalau di sini ya, guys, kalau orang kaya di sini itu memang betul apa yang disampaikan oleh cantik Van Empel ini. Jadi, seperti halnya kalau kita ke mall, ya kan, saya juga merasakan di sini dan melihat bahwasanya orang kaya itu pasti, kalau satu anak satu babysitter, ya kan. Nah, kalau 5 anak ya 5 babysitter, tapi ada juga istilahnya yang 5 anak hanya 4 babysitternya. Tapi memang kayak gitu, guys Padahal ya. Mungkin ada 3 anak, Just ada 1 orang gaji. Ah, oh, macam, oh, macam tuh Oh, samping macam itu. So lepas itu eh uh, untuk saya pribadi, masa saya kecil lagi, masa saya umur mm tiga -hmm. tahun macam itu, saya punya babysitter 3. 3 hanya untuk diri saya sendiri. Oh, iya uh, kok. saya kecil ya, guys. Pada masa oh. saya kecil, orang tua saya Bayar orang gaji tiga hanya untuk jaga saya seorang, sebab saya anak tunggal. Jadi oh, itu. anak tunggal. Oke, nah, oke. Okay, okay. Ada jaga untuk uh, makan minum saya, bibi yang satu lagi uh, untuk mandikan saya, bibi yang satu lagi untuk suapkan saya makan, nah, sampai punya dahsyat macam tuh sekali, tau? Uh, itu diri saya, eh. Oke. Okay, oke. Okay. Lepas... Berarti bagus banget ya kehidupannya, masya Allah oh. ya. Macam nak sekolah dihantarkan hantarkan uh, re, uh, Kereta dengan driver tu dah biasalah. Tapi Mungkin yang Buat luar biasanya Kalau dekat Indonesia ni Kalau kita bayar Driver Kita ada orang okay. Dia semua Dia Dia akan layan kita Macam uh, Macam Macam Berlebihan lah Pada saya Setelah saya duduk Malaysia ya. So saya boleh nilai macam Oh rasanya macam Berlebihan kok. Tapi pada masa dulu Saya kat Indonesia Saya rasa Itu hal yang wajar Sebab Sebab di sekeliling orang tinggal di yang uh, saya kenal semua dibuat seperti itu, macam uh, faham tak maksud saya? Jadi macam kita turun dari kereta, driver akan bukakan pintu uh, lepas tu. Macam kita nak makan uh, sampai, sampai rumah tu bibit terus sediakan betul-betul uh, sediakan pinggan apa semua-semua kita duduk sediakan pinggan semua-semua kan. Uh, so macam ada satu lagi kisah itu tadi cerita tentang... Uh, diri saya Lepas tu saya punya kakak sepupu perempuan Itu lagi dahsyat guys Dia okay. punya suami kira uh, Berjawatan lah Di salah satu perjalanan okay. Indonesia Suami dia uh, ber berjawatan tinggi kurang bayangkan ya Dia punya anak tiga lelaki Satu anak satu uh, Bibi Lepas tu untuk diri dia sendiri pun Dia punya asisten Asisten bukan untuk kerja ya Asisten untuk body lotionkan lotion Badan dia Dasyat tak Ini kisah nyata Sepupu saya sendiri ya Jadi uh, Pada masa tu saya fikir Macam biasa je Katakan Ah Okey okay. Bila saya dah kahwin Suami saya nampak Suami saya kata Wow Dasyatnya kalau kalah kan Anak sultan lah Sampai suami saya pun kata macam tu guys Okey Benar-benar uh, Macam uh, Ibaratnya ya Boleh sampai Cousin saya tu Nak kencing Sampai dibukakan pintu Nak pergi tandas pun Sampai dibukakan pintu Sampai sebegitunya sekali. Tapi itu memang real. Itu real di kehidupan saya. Wow. Uh, Keren tu, banget berarti. Uh, nak makan just kambel Nanti bibi dia naik. Bibi dia akan tanya. Uh, bibi dia akan. Uh, kalau cousin saya itu macam malas makan kat lantai bawah. Dia akan tanya masa apa. Masa ini-ini. Nanti dia akan request lah. Oke okay, saya nak makan ni. Dia bawa naik atas. Uh, lepas tu. Nak pakai kasut pun. diambilkan kasut. Dan diletakkan di bawah. Badan dia Jadi uh, So kazen saya Bila nak keluar rumah Dia just pakai kasut Dia tak pilih sendiri Dia cuma kata bibi saya nak pakai Bag yang kuning Saya nak pakai kasut yang hitam Bibi tu dia sediakan semua Tapi memang spesial Dia digaji untuk tu So asal oh, kuih -kuih bagi Untuk bagi melayani lagi. Okay uh, So macam tu lah Dahsyat kan uh, Jadi Bila saya pindah ke Malaysia Saya pun ada uh, Ada jugalah Kawan-kawan yang Kaya tapi tak adalah sampai macam tu sekali Maksudnya mm -hmm. uh, So kaya tu kaya lah Kaya yang untuk shopping Barang kat badan ni branded gitulah Tapi tak ada yang sampai uh, Kehidupan ni macam diagungkan dengan Pelayan, dengan se seseorang yang bekerja ah uh, Itu maksudnya okay. uh, Jadi macam masa pada tu Saya ada keluar dengan kawan saya uh, Dia salah satu wife kedutaan Indonesia Yang uh, dapat Uh, job dekat Johor baru pada masa tu uh -huh. So kita makanlah dekat salah satu restoran Saya dihantar driver dan dia pun dihantar driver So bila kita selesai makan uh, Si wife-nya kawan saya ni dia tanya Mbak cantik dah uh, okay, Saya nak uh, saya mu, mau pulang dulu ya gitu. Saya nak balik dulu Lepas tu dia call lah driver dia Okay dah selesai Lepas tu driver dia ambil lah depan res, uh, restoran tu Dan dibukakanlah pintu So saya tak terperanjat sebab Tapi yang saya terperanjat Oh rupanya Uh, kalau dia tak duduk Indonesia tapi dia uh, sebab driver dia pun uh, kedutaan tu ambil juga depan Indonesialah. Okey. So oh, macam tu juga dibuatnya. Memang memang memang petan macam ke Indonesia. Ya, yeah, benar benar uh, benar. Sewajarnya macam ke Indonesia akan dibukakan tim tu semua. So bila saya call driver saya Uh, saya kata saya dah selesai. Lepas tu driver saya bukan dia datang tapi dia kata Okay, oh, Puan jalan je. Saya dekat seberang jalan. Uh, saya tunggu Puan kat sini. So, saya lah yang kena seberang <laughs> jalan. Jadi, macam tu lah culture shocknya guys. Okay, benar-benar. Benar, benar. Lepas tu ada lagi satu kisah. Un, uh, kawan saya yang pernah syuting kat Malaysia. Jadi, mm -hmm. ini lawan main saya. Masa saya pernah uh, syuting dengan dia. Kebetulan dia dapat rezeki dia syuting dekat Malaysia. Dia waktu tu main... Cerita uh, tajuk 9 kalau tak silap Lawan main dia Beto Be Beto Beto who, who, Apa? Beto siapa gitulah ha? Saya pun sempat jumpa Beto tu Saya sempat bergambar dengan orang Lepas tu uh, Saya tanya macam mana syuting kat Malaysia kan Sebab kita syuting kat Indonesia Kita akan dilayan jadi, Betul ya, bener, kan? bener, bener. Lokasi syuting, Jadi kan? jadi kayak artis-artis gitu memang banyak pelayannya gitu guys ya Pasti akan ada pekerja yang uh, akan uh, macam melayani air aliga kita minum kita ah, betul betul kedai ada uh, macam tulah so bila dekat Malaysia uh, kawan saya kata kita nak makan kita kena ambil sendiri kita nak ini kita nak itu kena ambil sendiri jadi uh, macam untuk parking pun kita akan cari parking sendiri kalau ke Indonesia kebanyakan tak jadi untuk pelakonnya, untuk artis atau aktornya semuanya selalunya sudah akan disediakan tempat macam kopi okay. akan diletak nama macam cantik lepas tu air mineral akan diletakkan nama juga cantik so bila kita nak makan kita cakap je lamba oh, tolong ambilin itu dong nah nanti nanti pekerja dekat kat lokasi shooting akan ambikkan kita makan so kita tinggal makan jadi okay, betul, uh, betul. macam tu lah jadi uh, kawan saya kata kat Malaysia ni uh, macam macam untuk di kawasan untuk di lokasi lokasi shooting ya jadi macam tak heran sangat lah kalau ada pelakon Memang memang dia akan tahu Engkau ni pelakon Habis tu So what? Ah, macam tu ah, Biasa je Kalau ah, ke Indonesia okay, tak okay. guys Kita akan di Akan di Surface Kita akan diangkat ah, ah, Macam tu Lagilah kira ni kita dah ada nama kan hmm. Dah ada nama Dalam uh, Dunia entertain So kita sebenarnya Kemana-mana lagi senang Nak buka pintu dibukakan Ibaratnya lah Sampai macam tu sekali Benar-benar So jadi Eee uh, Macam tu guys, jadi pada masa saya model pun Saya ada satu geng Yang memang uh, Kayalah boleh dikatakan uh, uh, ya. Lepas okay. tu uh, Macam mana nak kata tapi korang jangan fikir saya nak sombong atau macam-macam mana ya Cuma saya tiba-tiba terfikir, ah rasanya macam-macam best kok Kalau saya bercerita culture shock antara orang kaya Indonesia versus uh, Malaysia Jadi ini sekedar sharing ya guys, jadi oke okay. Terus so saya teruskan, pada, saya uh, pada masa saya model nih Oh uh, dia modeling ya dulunya, oke Yang okay. memang kiranya kaya juga Jadi pada mm -hmm. masa itu memang kehidupan kita nih hanya untuk Paling shock off kalau menurut ah, macam, okay. uh, kawan saya ya lah Contoh Pamer ya pamer LV ke Gucci ke hermes ke So nanti kawan-kawan akan yang uh, Yang tu dah ada takkan lah. Aku tak ada sedangkan kerja kita sama Dia ada duit tak mungkin aku tak ada duit Jadi kita Aha. akan Macam akan upgrade lagi Kita akan beli lagi uh, Macam kik, Kak badan kita ni, macam dah Malas lah nak pakai barang kemas So kita semua diamond Jadi pada masa tu Macam sekarang lah saya fikir Kat, rum, kat rumah Indonesia tu Saya ada beg LV Bagai ada diamond So untuk apa sebenarnya uh, Jadi itulah salah satu pengajaran Yang saya boleh ceritakan ke anak saya Sebab saya pun ada anak Anak Darul kan so, saya kata uh, Boleh kita berkawan dengan orang kaya Tapi kita jangan terbawa-bawa lah Maksudnya Aha, tapi, okay. uh, Semua benda yang kita beli Dengan keadaan hanya untuk menunjuk semua tak ada function lah menurut saya Betul betul uh, Jadi so macam tu guys sharing saya uh, Kalau korang suka dengan vlog macam ni nanti saya boleh lagi uh, buat vlog lain mm -hmm. Tapi bukan untuk membeza-bezakan ya Hanya untuk okay. menceritakan Jadi untuk orang Malaysia korang boleh ada fikiran oh rupanya macam ni lebih kurang Haa benar benar uh, Kat Indonesia seorang so, Indonesia pun boleh berfikiran oh macam ni lebih kurang keul uh, cerak Malaysia. Jadi korang hmm. jangan berfikir saya nak membezakan membeza sebab saya dah terlalu cinta dengan kedua-dua negara saya ni. Ke okay. Malaysia pun saya dah belasan tahun, ke Indonesia pun saya daripada lahir hingga saya Uh, Umur 20 tahun lebih, jadi tak ada alasan saya nak membeza-bezakan kedua negara okay. so, Kalau korang suka jangan lupa tekan like, comment subscribe Dan okay. jangan lupa uh, beli all produk saya RM10 saja Korang boleh terus uh, uh, cek link shopee dekat description box Oke okay. Bye -bye. Okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya kan perbedaan antara orang kaya di Indonesia dan juga Malaysia ada ya memang setiap individu itu mempunyai cerita masing-masing dan kita ada kurang ada lebih juga seperti itu dan yang terpenting adalah di sini kita harus mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita dan jangan sampai menyanyiakan ataupun ya istilahnya mubazir seperti itu guys jadi hidup sebagaimana layaknya orang hidup seperti itu jangan berlebihan karena berlebihan itu tidak baik nah di sini bisa disimpulkan bahwasanya kekayaan ya orang kaya di Indonesia dan juga Malaysia itu agak berbeda seperti halnya cerita daripada Mbak Cantik ini karena kenapa Mbak Cantik ini adalah dari orang kaya ya ketika di Indonesia-nya. Ya kan maksudnya ketika tinggalnya di zaman itu di zaman dia masih istilahnya muda ataupun anak-anak seperti itu dia itu Masya Allah gitu kan kehidupannya punya D3 Bibi ya kan babysitter dan lain sebagainya dan disitu menandakan bahwasannya orang kaya di Indonesia itu memang untuk menjaga anak ya kan untuk menjaga anak dia akan menghair banyak istilahnya orang-orang yang babysitter lah seperti itu sedangkan di Malaysia dia melihat bahwasannya banyak anak pun babysitter hanya satu ataupun dua ataupun tidak seperti di Indonesia seperti itu ya kan nah di sini ini pemahaman saya juga dari cerita daripada Mbak Cantik ini guys dan juga dijelaskan tadi bahwasanya macam driver beda sangat ya kan kalau orang Indonesia yang driver dia akan bukakan pintu dan lain sebagainya. Tapi semasa dia tinggal di Malaysia maka dia mbak cantik ini istilahnya disuruh jalan sendiri seperti itu. Jadi memang susah. Saya juga punya pengalaman ya kan orang Indonesia dengan orang Malaysia. Seperti halnya saya waktu bekerja menjadi tour guide ataupun mutawif ya ketika di Arab Saudi sana ini bab masalah koper ya teman-teman sekalian kalau jemaah Malaysia maka dia akan bawa kopernya sendiri-sendiri tapi kalau di Indonesia dia akan menyewa billboy ya kita akan mencarikan billboy untuk mengantarkan koper itu ke tempat kamarnya masing-masing ataupun biliknya seperti itu itu bedanya sih jadi memang pelayanan ya seperti itu dan mungkin itu saja video kali ini guys gimana pendapat kalian silahkan komen di bawah ya di Mana istilahnya kehidupannya. Tapi memang setiap orang kaya itu berbeda-beda. Ada yang hidupnya sederhana, ada yang memang hidupnya bermewah-mewahan, ada hidupnya yang memang kayak gitu gitu kan. Ada ya. Yang penting adalah kita mau kaya ataupun biasa ataupun miskin tetap harus bersyukur, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu, guys. Karena setiap rezeki yang kita miliki, setiap rezeki yang Allah berikan, Tuhan kita berikan kepada kita itu merupakan nikmat yang sangat ada besar Maka dibayar itu tetaplah kita bersyukur Jalani apa yang diperintahkan Tuhan Jalani apa yang disunahkan oleh Rasul Ataupun Nabi Muhammad SAW Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Jangan lupa guys like, share, komen, dan subscribe-nya Untuk Cantik Fan Empel Nah linknya ada di deskripsi Dan kita akan share juga videonya Di kolom komunitas Di tab saya guys Saya Pemiru diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh